Halo teman-teman semuanya penggemar Setia Channel R1370 ya Semoga anda semuanya Sehat selalu, bahagia selalu Dan tentunya bangunin, bangunin, bangunin. Oke pada kesempatan video kali ini Saya ingin berbagi Request daripada teman-teman Uh, komentar semua yang komentar di video saya sebelumnya minta tolong untuk dibuatkan review cara untuk membersihkan tank atau cartridge pod eye uh, gloss ini ya ini sebenarnya sangat mudah sekali ya kebetulan ini juga uh, saya mau ganti oil ya ganti oil uh, karena sudah rusak ya, sudah harus ganti, ya. ciri-cirinya ketika teman-teman pakai pot ini ciri-ciri koilnya udah rusak, itu ketika teman-teman menghisap, ya, seperti ini, ya, hisap itu yang dihisap itu bisa uh, tidak sempurna, ya, jadi pembakaran dari liquid itu tidak sempurna, bisa yang terhisap itu masih dalam bentuk liquid, ya bukan asap ataupun uap nah itu ciri-ciri yang pertama kemudian ciri-ciri yang kedua itu uh, rasa dari kisah teman-teman itu sudah ada aroma gosong ya dan juga rasanya juga sudah panas sekali ya ketika dia pintu rasanya ini sudah panas itu ciri-ciri liquid yang uh, sudah Uh, harus diganti kemudian bisa juga terjadi legging ya karena legging atau rembes karena pembakaran tadi tidak sempurna ya, itu ciri-ciri yang ketiga dan yang keempat bisa jadi kar kalau sudah benar-benar rusak uh, oil tersebut itu bisa terjadi ketika itu muncul nih kayak gini mau no auto measure ya jadi tidak gitu tidak terbaca bahwa ada koilnya di sini muncul no auto measure nah ini jadi kayak gini ini tuh, itu itu tanda-tanda koilnya tidak terbaca dan rusak tidak ada konek konektivitas di sini nah makanya hal teman-teman harus segera ganti kalau mau tetap ngebul ya nah, teman-teman bisa uh, punya cadangan dari koil tersebut ini kayak gini ya, ini isi 4 tapi harganya satuan ya teman teman ya. ini simpat 4 coil cadangan kalau kemarin aku sudah nyoba untuk satu coil ini bisa uh, lebih dari 500 lah isapan tergantung dari teman teman itu ngisepnya, kenceng atau enggak Nah bisa lebih dari 500 isapan, nah hal ini karena tutorialnya adalah kita nyuci tangki. ya ikuti terus videonya saya saya akan balik kameranya baik untuk alat dan bahan yang harus teman-teman sediakan ketika mau mengganti uh, kuil ataupun membersihkan cartridge atau tank ini teman-teman harus menyiapkan yang ini. air panas ya air rebusan terus kemudian gunting buat melepas quilnya dan juga kuil yang baru jika teman-teman mau mengganti kuil yang baru kalau teman-teman nggak -teman mau ganti artinya kuilnya masih bagus nggak perlu ganti kuil nggak apa, apa ya teman-teman uh, cuma cukup bersihkan uh, tangkinya jika teman-teman mau rubah rasa ya misalnya uh, awalnya itu teman-teman pakai mode ini pot uh, ini dengan rasa kopi ya. ternyata mau ganti rasa anggur ya. kalau semisal nggak dicuci biasanya rasanya ke mix, jadi nggak enak ya kecuali teman-teman seneng dengan rasa yang mix tapi kalau mau teman-teman rasanya tetap sama uh, dengan yang tertera dari produk tersebut ya teman-teman harus cuci dari tank ini nah kita mulai saja caranya teman-teman tinggal lepas ini ya lepas tangginya nah tekan ke atas nah, lepas ya ini, ini sebenarnya sudah kosong ya teman-teman jadi nggak lightning kemarin sudah saya bersihkan nah ini biasanya kalau semisal sudah mau rusak ataupun ada lightning ini biasanya di sini blur ya teman-teman ya nah ini fungsi dari gunting adalah untuk melepas nih koil karena kalau kayak gini susah teman-teman pakai gunting ini ya. nah nah ini. ini ini kapasnya ya filternya sudah gosong ini sebenarnya kalau koil ini bisa di ya teman-teman ya tapi next time aja saya kasih video rebuild kuil uh, jadi teman teman tinggal beli alatnya alat rebuild kuilnya nanti teman teman dapat kuil uh, sama kapasnya kuilnya maksudnya yang ada di dalam ini ya kalau ini kan casingnya casing kuilnya casing ada di dalam sama alat alat untuk rebuild quill. nah ini kalau mau dicuci juga boleh Nanti suatu saat mau dibenerin, diganti kapas sama foilnya bisa dipakai lagi. Nah ini tinggal dimasukin, direndam sama ini. Nah, terus kemudian teman-teman lepas ininya, lepas tingginya, tutupnya ya ini ya. Ini tinggal dicemplungkan saja. Begini. Nah boleh diaduk-aduk. Ini karena sudah agak ini ya teman-teman ya sudah gak dingin karena dari tadi bagusnya ini air yang benar-benar panas ya nah, tinggal diaduk-aduk aja nanti akan terkelupas nah ini kan sayurnya tadi bening ini berubah menjadi kotor ya bisa direndam ya kurang lebih 5 menit ya. Ya, kalau sudah teman-teman tinggal angkat lalu dibersihkan pakai tisu ataupun lap yang bersih ya nah kita tinggal angkat ya teman-teman ini saya mau bersihkan pakai kapas saya sediakan kapas ini koilnya karena nggak saya pakai lagi tapi saya simen masih akan saya simpen karena next time akan saya benerin aja biar lebih terjangkau ya uh, saya simpen ini udah dingin ya bisa kita angkat begini dan saya akan keringkan atau bersihkan dengan kapas ya teman-teman karena ini lagi kehabisan tisu saya pakai kapas aja bersihkan aja kayak gini teman-teman nih agak gelap ya sudah agak mendingan teman-teman enggak perlu membersihkan pakai sabun ya karena kalau takutnya kalau pakai sabun malah nanti kalah bau ya bau sabun ini pakai air yang benar-benar mendidih ini direndam cukup beberapa menit saja 6 menit lah maksimal nah, kalau udah bersih Okay, udah cukup ininya, kemudian nah ini biasanya kalau <gbg> uh, di sini kan ada rembesan ya, ini bagusnya teman-teman cek ya, terus dilap jangan ada cairan, takutnya kalau semisal ada cairan teman-teman biarkan nanti berpengaruh sama baterai ya. Bisa juga terjadi korosi di sini apalagi kalau cuma rembes dibiarkan terus-terusan nggak pernah dilap, nggak pernah dibersihkan. Nanti akan lembab bikin korosi malah nanti akan rusak. Ya, ini dilap aja. Kalau ini udah kering ya. Karena kemarin sempat saya jarang pakai ini ya. Saya biarkan Ya, jadi, saya bersihkan terus saya lepas. Ini saran juga buat teman-teman yang misal ya, eh, lagi berhenti ini enggak ngevape seperti saya karena saya tidak eh, ketergantungan ngerokok juga enggak ya. Jadi, kalau semisal teman-teman habis pakai, ternyata mau nggak pakai ini saran saya jangan dibiarkan seperti ini ya. Dibiarkan seperti ini jangan karena apa pasti di sini ada sisa-sisa liquid ya kalau dibiarkan ya walaupun disininya kenceng nanti lama-kelamaan akan terjadi rembes ya apalagi kalau koilnya sudah mulai aus ya pasti akan terjadi rembes nanti di sini nah ketika rembes dibiarkan lembab nanti akhirnya terjadi kerusakan e, koil ataupun baterai yang ada di sini nah ini kemarin sempat kayak gitu ya jadi masih ada sisa uh, liquid yang ada di tangki terus tak biarkan ada kurang lebih satu minggu ya tak biarkan terus begitu mau tak pakai terjadi uh, kerusakan ya sampai tidak nah sampai muncul kayak gini tidak bisa terkonek kemudian saya coba ganti dengan coil alhamdulillah jadi jadi masalah adalah kerusakan di kuil nah itu baru kuil nah, bahayanya kalau teman-teman biarkan terus -teman terus dengan kebiasaan seperti itu takutnya akan masuk ke lubang ini masuk ke dalam baterai nanti baterainya yang aus atau merusak sayang ya teman-teman ya karena ini sebenarnya sih bisa tapi untuk partnya saya belum tahu ada yang jual ya jadi mending di hemat-hemat, ini lumayan juga untuk baterai kapasitas baterai karena ada 1500 mAh awet ini ya, uh, awet sekali. Nah, kita lanjut aja ya. Setelah dah uh, dibersihkan, dikeringkan. Nah, ini pasang lagi kayak gini, meski kita ambil kuil yang baru. Nah, kuil yang saya pakai di sini adalah kuil uh, eye close untuk ukuran resistansnya uh, itu 0,23 ya sini ada keterangannya teman-teman ya uh, ini i close ini memang terus terang saja ini agak ngeblur ya nah di sini pasti ada keterangannya nah ini ini keterangannya di sini ini ini keterangannya adalah 0, ,23. 23 Ohm ya dengan maksimal watt ya pemakaian itu minimal 40 ya terus batas maksimalnya adalah 45 watt ya teman-teman bisa pakai ini kan ini kan ada ya nanti ya eee, wattnya nah ini kalau ini 51 ini 51 tersetting 51 nanti teman-teman bisa kurangi 50 atau maksimal 45 kalau lebih bisa ya cuman tidak direkomendasikan oleh kuil ini ya jadi untuk rekomendasi dari koil uh, resisten 0,23 itu maksimal wattnya adalah 45 watt kalau mau pakai boleh tapi tidak direkomendasikan uh, oleh kuil ini ya nah, ini kuil yang baru ya ini terlihat masih putih ya teman-teman kalau yang tadi udah rusak ini kan sudah kosong kalau ini 0,8 ini 0,8 resistennya yang saya ganti ini 0,8 ya ini udah gelap banget ya udah kotor uh, filternya kalau ini yang baru masih bersih ini resistennya 0,23 nah nih teman-teman biasanya terjadi lagging di sini nih koilnya kayak gini nih Nah, ini ya koilnya. Silahkan diperhatikan nih. Koilnya ini. Ini terjadi lubang ya, ada lubang di sini sama ini. Nah, ini yang biasa membuat rembes. Nah, biar enggak rembes gimana, Mas, ya? Biar enggak rembes ini dibetulkan ya. Dibetulkan biar enggak eh, terbuka seperti ini ini rawan sekali nembus ya. Nah pakainya apa? Pakainya kalau saya pakainya jarum kayak Nih jarum, ya. Ini tinggal di ini. teman-teman tusuk ya, tusuk kemudian dilepas tadi ya ini ya, ya terus tusuk di sini ini ada tempatnya loh teman-teman ya, ada titiknya nih. Nah, nah, ini ada titik eh, apa ya? coakan, ini ada coakan untuk kawat. Yang atas, eh, yang bawah ya, ini ada coakan untuk kawat. Nah, biasanya kadang ini kawatnya itu tidak masuk coakan itu, jadi sangat menonjol, eh, mendorong seal sehingga sealnya tidak rapat. Nah, tugas teman-teman adalah ini dipasin, ini ya, kuilnya kawatnya dipasin, ini ke coakan. Nah. Ini teman-teman bisa dorong sedikit ya masuk ke dalam, masuk ke dalam coakan yang memang peruntukannya. nah Tekan saja ya teman-teman ya, tekan. Nah kalau sudah, ini dapatkan lagi. nah ini ya, ikan masuk kecoakannya ya teman-teman masuk kecoakannya nah kemudian rapikan lagi, tekan lagi. Yang penting nempel ke tetap nempel ke ininya, ke besinya ya. Nah, kalau sudah yang atas juga ya, teman-teman. Ya, kita tutup kembali, pasang kembali. ya sudah kita pasang tekan yang kenceng nah ini masih membuka jadi harus diratakan karena kalau nggak rata ini yang bikin kuilnya bocor ini tarapet ya enggak kelihatan kayak tadi untuk kawatnya ya. Ini masih sedikit terlihat. Nah, kalau yang atas sudah aman. oh nah, Pokoknya biasanya kayak gini. Yang sering terjadi kebocoran adalah di sini ini. Nah, tugas teman-teman adalah membetulkan biar enggak rembas ini yang dipetulin yang kayak gini oke okay, sudah beres aman ya oke okay. yang atas aman ini ini terjadi yang bocoran di atas ini ini aman udah oke okay, lanjut kita masang ke tangginya nah ini juga harus teman-teman itu pakai sedikit kekuatan ya biar benar-benar masuk nih kita tekan Ya, karena ini sealnya masih baru nah, kita tekan nah, termasuknya. Ini nah, ada ring dua ya, oring satu dua tiga. Nah yang ketiga di bawah itu harus masuk. Nah ini kan belum kencang ya, kita pastikan bener-bener eh, masuk. Kalau semisal ya, ini ternyata ringnya eh, terlalu besar, ini ringnya ya, ataupun masih keras teman-teman bisa pakai yang lama yang ring nomor tiga nih ya yang nomor tiga ini teman-teman bisa pakai yang lama bisa diganti ini saya akan coba ganti, kak keras ya mungkin karena masih berapaan Cukup mudah ini saya pakai yang lama. Nah kita coba masukin. Ya. Nah ini ya langsung masuk. Nah, itu masih rawan ini langsung masuk. Pastikan uh, ring yang nomor tiga itu karetnya ya benar-benar masuk ke lubangnya. Nah kalau sudah ya kita pasang ke podnya. Klik ya. Kita isi liquid. Nah untuk liquid ya teman-teman bebas ya mau pakai yang saltnik ataupun base bebas. Kalau mau pakai yang uh, saltnik sesuaikan saja untuk omnya ya. Kalau misal uh, pakai saltnik ya yang ada nikotinnya teman-teman bisa pakai 0,8 ya. <coughs> Cuman 0,8 itu batasannya ya mentok. Wattnya di 40 coil. Uh, kuil 0,8 resisten 0,8 itu mentok Buatnya cuma bisa di 30 ya itu juga sudah uh, ya. rekomendasi dan bagus Nah ini saya masih setia pakai produk dalam negeri Yang herbal uh, Ini saya pakai free freebase uh, Top HP ya Untuk ekstrak bunga telang min ya. Ini manfaatnya banyak ya untuk pernafasan, terutama untuk merangsasikan otak, ya. Juga untuk tenggorokan juga bagus, ya. Buat temen-temen yang nggak suka merokok, kalau mau nge ngevap, rekomendasi pakai ini karena nggak ada kandungan nil nikotinnya, ya. Ini. baru kita buka aja. Nah, kita masukkan. Kita isi ulang. <tuh> nah ini untuk kapasitas tangkihnya 3,5 ya teman-teman mau pak isi berapa juga bebas kalau ini liquidnya isi 15 mili ya nah. ini ada batasan maksimal sama minimalnya kalau saya senangnya di sini, nah di garis ini gak perlu penuh-penuh ya. gak perlu penuh-penuh nah, cukup nah, di garis minimal aja nah ini kalau penuh 3,5 mili, nah, berarti kalau ini 15 mili ya, kurang lebih bisa dipakai 3-4 kali, 4, 4 kali pengisian penuh ini. Nah ini nggak penuh ya, cuman ya 3/4 lah, 3/4. Nah, ini sudah, kemudian kita pasang lagi, siap kita ngebul. Nah, ini baru ya. Nih oke okay, selamat mencoba oke okay, sudah selesai ya pemasangannya ini eh, saya pakai 0,23 silnya tadi yang baru saya ganti karena masih keras saya ganti sama koil yang lama nah ini untuk wattnya kalau teman-teman mengalami kendala mas kok watt saya mentok di angka 30 ya gak bisa naik lagi ya bisa jadi untuk koilnya adalah 0,8 ya ada speknya tersendiri kalau mau dinaikkan white nya berarti koilnya juga harus diganti yang minimal 0,23 itu bisa sampai 60 Watt ya ini saya 0,23 ini ada 51 Watt tapi saya mau pakai ya Saya rekomendasi aja biar awet ya nah cara nguranginnya ini tinggal di pencet ini aja ini 45 ya teman-teman jika ada yang tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar yang sabar menanti jawaban dari saya selamat ngepul tab sehat sehat herbal min. Hmm, minnya kerasa banget ya Mantap, nah, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Oke, selalu.